four we have ignition two one -off. and liftoff of the last west coast unit Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr and Mrs News. Kali ini, kita akan membahas terkait roket Delta 4 Heavy meluncuri satelit mata-mata Amerika Serikat pada penerbangan terakhir di California, 24 September 2022. Nah, kepengen tahu kan apa misi dari peluncuran roket tersebut? Sebelum kita lanjut, Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Ula atau United Lands Alliance meluncurkan satelit mata-mata kantor Pengintaian nasional rahasia para roket Delta 4 Heavy 24 September 2022 pukul 15.25 dari Space Launch Komplek 6 Tifa Vandenberg. Air Force Base California. Misi ini diberi nama NROL 91. Adalah misi terakhir Delta 4 dari Pantai Barat. Kendaraan terakhir terbang pada April 2021 ketika meluncurkan NROL 82. Sekitar 4 menit setelah penerbangan, booster luar dari Delta 4 Heavy 3 inti terpisah. Tahap kedua berpisah sekitar 2 menit kemudian atas permintaan NRO, United Launch Alliance mengakhiri webcast hampir 7 menit setelah penerbangan setelah nos fairing dibuang. nrol 91 adalah misi ke-10 yang diluncurkan Delta 4 Heavy untuk NRO. Kendaraan ini telah menerbangkan 43 misi secara keseluruhan dan 14 dalam konfigurasi Heavy. Setiap inti booster utama Delta 4 Heavy ditenagai oleh mesin utama RS-68A. Tahap kedua kriogenik Delta ditangani oleh mesin RL100C21. Roket menggunakan hidrogen cair dan oksigen cair di semua tahap. Unit Lance Alliance berada di bawah kontrak untuk meluncurkan dua satelit NRO lagi di Delta 4 Heavy pada tahun 2023. Dan 2024, tetapi ini akan diluncurkan dari Cape Canaveral. Unit Lance Alliance kemudian berencana untuk memensiunkan Delta 4 Heavy dan menggantinya dengan roket Vulcan Centaur yang baru. Nah, begitulah penjelasan terkait roket Delta 4 Heavy meluncurkan satelit mata-mata Amerika Serikat pada 24 September 2022.